Hai selamat datang di channel PRIV TV Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial yaitu bagaimana cara membuat background text atau teks latar belakang pada foto atau objek Yuk kita simak, let's check it out Pertama, untuk terlebih dahulu aplikasi Snapseed di Play Store atau App Store Lalu, buka aplikasinya, kemudian pilih gambar yang ingin diedit Klik ikon yang dilingkari lalu cari kolom teks Kemudian pilih Style Font Lalu isi tulisan yang Anda inginkan. Klik pada lingkaran merah, kemudian klik pada lihat pengeditan. Lalu klik pada kolom teks berwarna biru, selanjutnya klik pada bagian tengah. Perlu diingat, pada bagian ini, skala 100 artinya memunculkan teks, sedangkan skala 0 menghapus teks. Caranya seperti ini. Arsir secara perlahan-lahan agar memunculkan teks yang diinginkan Jangan sampai belepotan, Carol menghapus ubah skalanya dari 100 menjadi 0 Lakukan dengan hati-hati agar maksimal La la la la la la, la oh oh, Get me out of broken hearts and starting fights Turning truth to lies Gotta get up, stop wasting time Yeah, I wanna run off no, of your flow Hasil pengeditannya sudah jadi deh, tinggal kita share di akun media sosial kalian. Terima kasih, oh ya, jangan lupa, like, berlangganan, comment, and turn on notification ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.